Boleh. Siap, siap, siap, siap. siap. siap, siap. siap, siap. siap. di dalam kedalaman 6 cm itu ya. tentu posisi granat berdiri seperti ini ya, berdiri ini, ini. Ya. tapi dilalui batu-batu bulat ini ya. di tengah-tengah ya. Kalau granat kondisi lengkap itu kan biasanya ada seperti ini Pak. Ini, ini Ketua, kepalanya ke dan teman ini teman ada teman tegangannya teman. sini pegangan pegangnya ini ada nggak ada ada ada ada ini biarpun pena pemukulnya di apa ini uh, slotnya dicabut ini ya. cincinnya dada. dicabut cincinnya ini ada asal ini masih kepegang tidak meledak nggak ada cuma kan pucuknya ini dilapisi batu ceper semua oh. itu bola tapi ceper kencil oh pucuknya itu saya al nih semua, tapi wujudnya ini tapi anu ini namanya pengumpil pengumpilnya nggak ada nggak ya, ada, oh, enggak, ya. enggak, nya orang di sana gitu -gitu, gitu, tadi. Ambil ya, nyangkul-nyangkul gali-gali. Jadi ada batu-batu seperti itu bareng jelinyu. Batu-batu bulat gitu. loh. Seperti pondasi. Posisi itu di di tengah-tengah berdiri. Saya kira kan itu bokorman. Saya lihat kan seperti nanas. Saya kan seperti nah ya, jengkel saya Nipang. anu anu pade anu padil, itu kuncinya itu sedikit tapi lepas saya nggak memperhatikan waktu itu terus tahunya kalau itu eh, granat itu gimana menjawab teman-teman itu teman-teman itu, itu semua ini granat ini granat oh iya pada saat itu ada warga yang sedang membangun rumah dan membuat pondasi rumah dan eh, menggali saat digali kebetulan mengenai benda keras yang benda keras itu Diduga granat nanas tadi sampai e, mengenai granat ger itu, sehingga atas temuan itu, kemudian e, e, dengan beberapa perangkat desa melaporkan ke Polsek, dan hari ini kita evakuasi. <Sekasik> di pusat ada senter enggak? saya ini dan sudah kita melakukan Oke yang penting ini sekarang tunggu oke jauh agak mundur ya Terus, Mama, oh, banget Thank yeah. you. nggak ada, ya, di sini. siap. Khusus. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. Siap. yang buat ngrepas loh nggih ha menkalih kalau ada mungkin anak-anak yang nemu atau bapak-bapaknya nemu lagi barangnya bisa mencelangkai Tapi yang sejauh ini ngelak cemerap saya gambar Granat kata putra-putra ini Bia yang omatus gawa udah hangat Eh, di laporan